Terupdate dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah, bersama Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentu Alhamdulillah, persahabat ya. Hari ini adalah hari kebahagiaan bagi Dede Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Ya, Alhamdulillah tepatnya bersahabat ya hari ini tanggal 19 hari Tentunya seri satu bulan pernikahan dedek Lesti dan kakak Bilar Masya Allah suatu kebahagiaan untuk kita semua juga Mudah-mudahan rumah tangga dedek Lesti dan kakak Bilar selalu diberikan kebahagiaan Dan dijauhkan dari orang-orang yang selalu memfitnah Yang selalu syirik kepada idola kesayangan kita kita lihat, para ya, ini adalah momen ketika tukar cincin, dedek Leslie dan kakak Bilar, ya, masya Allah, banget, terlihat sangat luar biasa bahagianya. Dan diunggah kembali oleh akun Leslar Kendari 01 ada kalimat caption yang dituliskan di sini, para ya, bismillah. Selama satu bulan, Pak Sutri, kesayangan Leslar Sejati, semoga selalu bahagia, langgeng, sama, wah, amanah. Istiqomah, dan semoga secepatnya diberi omongan Leslar Junior. Semakin banyak yang sayang selalu dalam lindungan Allah. Amin. Masya Allah, banget ya, doa terbaik dan tulus diberikan dari fans sejati Leslar untuk hubungan rumah tangga, jadi Lesti dan Kakak Bilar. Dan kita lihat juga, para sahabat, dia banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari fans, yakni dari akun Rahma Akram mengatakan amin amin Alamin semoga langgang terus semoga cepat dikasih momongan amin doakan selalu yang terbaik bersahabat ya mudah-mudahan mereka bahagia dan secepatnya tentu dikasih momongan kita sudah nggak sabar melihat keponakan online kita bersahabat ya Leslar Junior akan tiba tentu doakan yang terbaik mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan dan untuk berikutnya persahabat yang kita lihat juga Masya Allah banget ya untuk lagu Takdir Cinta Dedek Lesti dan Rizky Pilar Untuk official musik videonya persahabat ya Ini sudah mencapai 9,9 juta viewers Luar biasa yuk gaskan tinggal 100 lagi nih persahabat ya Untuk mencapai 10 juta Demi kado untuk satu bulan pernikahan, idola kita bersahabat ya, tetap kompak, gas kak, tonton lagi, yuk, kurang dikit lagi, biar jadi 10 juta viewers. Mudah-mudahan tercapai, bersahabat ya, untuk kado pernikahan hari ini, didiklah skip pilar, tentunya pas banget, satu bulan ya, masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bahagia selalu untuk idola kesayangan kita. Dan untuk kabar berikutnya, persahabat ya, ini adalah BTS CL untuk hari ini persahabat ya episode kelima Cinta Abdi Leslar? BTS nya luar biasa jangan sampai lupa nih persahabat ya saksikan cinta Abdi Leslar Tentunya hanya di Antevin tayang setiap hari minggu ya Wow kakak Pilar terlihat pakai kupluk ya Sangat ganteng dan keren banget tentunya Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu lancar untuk idola kesayangan kita dan berikutnya juga ada info nih, resmi langsung dari Otis Persahabat jadi akun Instagram pribadi milik ya. POTIS akhirnya menginfokan untuk tayangan CL ya, cinta berjasa perhatikan nih, memfonsing video di DLS yang kakak yang berada di kamar nih ya, masya Allah. kita salah paksa memakannya di DLS itu buah-buahan apa, pasti Persahabat ya. Doakan saja, mudah-mudahan mereka sehat. Dan kita lihat di kalimat caption Cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku hari Minggu 19 September 2021 jam 15 kesang-kesang waktu Indonesia Barat Wow tepat banget hari ini Cinta Abadi Leslar juga spesial banget untuk hari 1 bulan pernikahan ya Masya Allah banget luar biasa Dan kita lihat tanggapan di komentar Ya ini dari akun Instagram Restu Mauludi sembilan ini mengatakan Pak kalau nggak bisa seminggu dua kali tolong atuh ada tayangan ulangnya asal jangan pagi nggak apa apa tayangan kemarinnya juga kita nggak bisa move on dari cinta abadi Lesnar. Wow tentunya para fans pengen seminggu dua kali nih persahabat ya untuk tayangan syail mudah-mudahan saja persahabat ya mudah-mudahan kinerja selalu kejutan dari Idola kesayangan kita dan tentunya dari ATV juga Dan kita dukung dan support terus untuk karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya juga persahabat perhatikan Ini adalah momen spesial terkiut ya Untuk Cael hari ini makin gak sabar melihat Cinta Abadi Leslar sore ini Masya Allah Kecupan cuman mesra cuman manja Dari dedek Lesti kejora kepada kakak Bilar Wow <gak> Luar biasa persahabat ya bucinnya Tentunya semakin meningkat ya wow, wow Masya Allah banget ya Kita lihat juga nih Masya Allah banget ya luar biasa Jangan lupa besok jam setengah Empat sore ini tentu diinfokan oleh Bang Ariel ya tapi tentu tadi Paulus bilang jam 3 sore. Wow, masya Allah banget. Tentu standby terus jam 3 sore, pasabat ya untuk menyaksikan, biar gak ketinggalan. Idolah kesenangan kita, memberikan kegiutan dan keromantisan yang sangat hakikini masya Allah. Ciuman dekat lasting, jadi mampu membuat kita baper dan selalu bahagia. Lihat di kolom komentar, Pak Sahabat ya. Di sini ada komentar dari akun. Instagram official mengatakan siapa di sini tiap hari ngecek TikTok, Instagram, YouTube buat liatin mereka doang. Hayo lo ngaku tuh. <laughs> Pastinya kita semua persahabat ya selalu ingin melihat kekiutan dari idola kita ini. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat di sini ada komentar lain diberikan dari akun Ashandara2 de kalau cium suami suka bikin kaget ya, nonton katanya tuh pasti ya Ini Lesti suka tiba-tiba cium kakak Bilar ya, Masya Allah banget ya, luar biasa pokoknya Kita makin gak sabar melihat kekiutan dari Leslar Dan berikutnya juga persahabat ya, ada sebuah momen yang membuat kita bangga perhatikan semalam diunggah di ig nya kakak Bilar ini keromantisan, keharmonisan, dan keakraban dari dedek last dan ibu mertua. Masya Allah banget ya. Makin akrab, makin bangga, dan makin bahagia pokoknya. Mudah-mudahan keluarga besar Leslar diberikan kesehatan dan kita masih menunggu cidukan dan kabar baik selanjutnya. Di pagi hari ini, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.